Halo Assalamualaikum, saya Zairi dan ini adalah My Gear Watch 2020 Untuk harganya sendiri cukup murah, karena harganya cuma 200 ribuan aja Lalu seperti apa bentuknya Yuk langsung aja kita mulai videonya sekarang and let's go Oke okay guys, sekarang kita buka dulu boxnya di sini dan di bagian atas kita mendapatkan jam tangannya seperti ini. Selanjutnya kita angkat dulu bagian spotnya di sini, lalu di sini kita mendapatkan buku panduan atau user manual. Dan seperti inilah tampilan dari major watchnya ini. Material khasnya terbuat dari bahan stainless steel. Lalu pada bezelnya sendiri berwarna hitam mengkilap dan dial berwarna putih. Di bagian dalam kaca juga ada tiga jam kecil atau kronograf, lalu ada logo Megir dan tanggal. Pada bagian samping terdapat satu buah crown untuk settingan jam dan dua buah pusar kecil untuk settingan kronograf. Pada bagian belakang terbuat dari bahan stainless steel serta ada logo Megir di bagian tengah tutup baterai. Untuk bagian strap terbuat dari bahan leather strap yang berwarna coklat dan untuk teksturnya sendiri masih terlalu kaku banget saat saya pegang. Lalu pada bagian atas strap juga terasa tebal banget. Untuk bagian bakalnya sendiri terbuat dari bahan metal, lalu ada logo maker juga di bagian sini. Setelah saya ukur, diameter dari jam tangan ini berukuran 45 mm, tebalnya 14 mm, dan strap berukuran 24 mm. Untuk settingan jarum jamnya cukup mudah, cukup tarik pada bagian crown hingga penuh, lalu putar ke arah bawah, lalu sebaliknya, tarik dan putar ke arah atas untuk settingan tanggalnya. Sementara untuk settingan kronograf, cukup tekan pusar bagian atas untuk memulai stopwatch dan tekan lagi untuk pause atau berhenti, lalu tekan pusar bagian bawah untuk tombol reset. Nah seperti ini. Setelah saya pakai, jam tangan ini masih cukup terasa besar banget di tangan saya. Dan untuk ukuran diameter tangan saya yang kecil dan strap yang lumayan tebal, jadi jam tangan ini tidak cocok untuk ukuran tangan saya. Jadi kesimpulannya, mungkin jam tangan ini cocok buat ukuran pergelangan tangan kalian yang lebih besar daripada saya. Ditambah lagi, dengan harga yang cukup murah dan desain yang lumayan bagus, jadi sayang banget apabila kalian tidak memilikinya. Jadi gimana? Kalian tertarik dengan jam tangan ini? Jangan lupa kalian subscribe dan support channel ini, supaya channel ini bisa berkembang lagi di kemudian hari. Akhir kata, saya Guzairi pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum. Bye-bye.